Selanjutnya kita akan mengambil kartu karya pekerjaan seorang di bulan Desember tahun 2020 Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang di bulan Desember tahun 2020 Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan masing-masing kategori zodiac Pisces di bulan Desember tahun 2020 Pertama support energi kepada kesehatan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 Untuk kesehatan seorang Pisces adalah Eight of Swords ataupun Delapan Pedang. Secara umum Eight of Swords itu diartikan tidak disarankan untuk mencari masalah sendiri, tidak disarankan untuk mengurus hidup orang lain sehingga disini sini berdampak negatif kepada kesehatannya. Jadi disini menggambarkan kepada kesehatan seorang Pisces di bulan Desember kesehatannya akan mengalami sedikit gangguan, sedikit penurunan dikarenakan seorang Pisces di sini mencoba untuk membantu orang lain. Yang dimana di sini seorang Pisces akan mencoba untuk menyelesaikan masalah orang lain tanpa bisnis sadari akan menguras tenaga energi dan kesehatan bisnis akan menurun di bulan Desember tahun 2020 jadi disini disarankan untuk seorang bisnis baiknya fokus kepada kesehatan diri sendiri dan setelah fokus kepada kesehatan mulailah untuk membantu orang lain tanpa memaksakan diri dan untuk kartu support energinya adalah Queen of Pentacle secara umum Queen of Pentacle itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya jadi disini menggambarkan kesehatan seorang Pisces di bulan Desember tahun 2020 mengalami penurunan. Dimana disini seorang Pisces mencari masalah sendiri dengan membantu orang lain namun seorang Pisces tak mampu untuk melakukannya. Dan disini dikategorikan seorang Pisces hanyalah memaksakan diri. Dan di disini seorang pasangan mendukung seorang Pisces agar selalu bangkit dan up untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan Desember tahun 2020. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah di Devil Secara umum di Devil itu diartikan keturuan yang membelenggu, keterikatan yang membelenggu, dan keterikatan serta keturuan yang saling berkaitan. Jadi jika kartu Devil kita gabungkan dengan kesehatan seorang Pisces di sini menggambarkan kesehatannya akan menurun. Dimana di sini ketergantungan ataupun keterikatannya adalah di dalam hal membantu orang lain sehingga di sini berdampak negatif kepada kesehatan seorang Pisces. Dan di sini seorang pasangan akan selalu mensupport dan mendukung seorang Pisces agar mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan Desember tahun 2020. Dan untuk kartu keuangan seorang Pisces adalah three of pentacle ataupun tiga koin. Secara umum three of pentacle itu diartikan kestabilan, kenormalan sudah terjadi dan di sini ada sedikit peningkatan di mana di sini seorang Pisces ingin membuktikan kepada orang lain. Jadi di sini untuk keuangan seorang Pisces di bulan Desember tahun 2020 keuangannya akan mengalami kestabilan dan mengalami peningkatan. Dimana di sini seorang Pisces ingin membuktikan kepada orang lain dengan cara membantu orang lain. Namun di sini seorang Pisces tujuannya adalah untuk membantu. Namun di dalam keuangannya ia masih di dalam proses stabil sehingga di sini digambarkan juga seorang Pisces hanya memaksakan diri untuk membantu orang lain. Namun dirinya sendiri sedang membutuhkan. Dan di juga digambarkan keuangannya sedang di dalam proses stabil di bulan Desember, di mana di sini seorang Pisces mendapatkan dukungan dan support dari seseorang untuk meningkatkan keuangan yang lebih bagus lagi di bulan Desember tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah Phoenix Obsort. Secara umum of Obsort itu diartikan seorang anak. Jadi disini sini menggambarkan. Keuangan seorang Pisces mengalami proses kestabilan dan mencoba untuk membantu orang lain. Namun, di sini seorang Pisces masih membutuhkan, dan di sini seorang anak selalu mendukung serta mendoakan Pisces agar mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di bulan Desember tahun 2020. Dan jika kartu di devil kita gabungkan dengan kategori keuangan seorang Pisces di sini menggambarkan keterikatan antara Pisces dengan seorang anak adalah keterikatan antara orang tua dan anak yang dimana di sini seorang anak akan selalu mendukung dan mensuport seorang Pisces agar mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di bulan Desember tahun 2020 dan untuk kartu kartu pekerjaan seorang Pisces adalah Six of One ataupun 6 tokat secara umum six of one itu diartikan pencapaian kemenangan pencapaian yang sangat tinggi pencapaian yang sangat profesional dan disini mendapatkan peningkatan jadi disini menggambarkan tukar pekerjaan seorang Pisces di bulan Desember tahun 2020 Di disini digambarkan seorang Pisces mendapatkan kemenangan di dalam karir mendapatkan peningkatan di dalam karir dimana disini juga digambarkan seorang Pisces Membuka usaha, yang dimana di kategori ini usaha milik sendiri ataupun usaha sampingan yang dapat menunjang keuangan kehidupan, serta materi seorang Pisces di bulan Desember tahun 2020. dan di sini juga digambarkan seorang Pisces mendapatkan dorongan dari pihak keluarga agar seorang Pisces bangkit dan terus berjuang untuk mendapatkan karir dan pekerjaan yang lebih bagus serta kehidupan yang lebih bagus lagi di bulan Desember tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah King of One. Secara umum, King of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, yang sudah dewasa, ataupun yang lebih tua dari seorang Pisces sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Pisces mendapatkan dukungan dan motivasi dari pihak keluarga untuk mempertahankan serta memperjuangkan karir yang lebih bagus serta kehidupan yang lebih bagus di bulan Desember tahun 2020. Dan di Devil, kita gabungkan dengan kartu kerjaan seorang pieces. di sini menggambarkan keterikatan antara Pisces dengan seorang orang tua sangatlah bagus dan dimana di sini seorang Pisces akan mendapatkan dorongan dari orang tua bisnis sendiri serta keluarga bisnis sendiri untuk bangkit dan mendapatkan kerjaan serta kehidupan yang lebih bagus lagi di bulan Desember tahun 2020. Dan untuk hubungan asmaranya adalah Ten of Cup ataupun 10 Piala Secara umum, Ten of Cup itu diartikan mendapatkan kebahagiaan, pencapaian kebahagiaan, mendapatkan keadaan hubungan, mendapatkan sebuah rumah tangga yang baik, dan mendapatkan sebuah keturunan yang dimana di sini bersifat bahagia. Jadi untuk asmara seorang Pisces di bulan Desember tahun 2020, asmaranya berada di dalam kategori bahagia bersama pasangan, dimana di sini seorang pasangan memberikan perhatian yang lebih, kasih sayang yang lebih, dan memberikan seorang Pisces kebahagiaan. Dan di sini juga seorang Pisces melakukan usaha yang sama dengan pasangan, yang dimana di dalam kategori ini, apabila seorang Pisces yang masih single, ia akan mendapatkan pasangan di bulan Desember tahun 2020. Dan apabila seorang Pisces yang sudah berpasangan, ia akan menunjuk ke jenjang yang lebih serius, ke jenjang pernikahan. Dan apabila seorang Pisces yang sudah berumah tangga ia akan mendapatkan keturunan di bulan Desember serta rezeki yang sangat bagus di dalam kategori Asmara di bulan Desember tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah King of Swat secara mungkin of itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa jadi di sini menggambarkan seorang Pisces mendapatkan dorongan dan motivasi serta izin dan restu dari orang tua Pisces sendiri serta orang tua pasangan Pisces sendiri untuk mendapatkan kebahagiaan di bulan Desember tahun 2020 dan jika kartu Devil kita gabungkan dengan kategori asmara seorang Pisces sini menggambarkan Keterikatan antara seorang Pisces bersama pasangan tidak terlepas dengan seorang orang tua pasangan dan orang tua Pisces sendiri yang mendukung seorang Pisces selalu bahagia di bulan Desember tahun 2020. Dan untuk angka keberuntungan seorang Pisces di bulan Desember itu berada di angka 8, 83, 36, 60, dan 10. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan seorang Pisces di bulan Desember tahun 2020. Semoga bermanfaat.